Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman jumpa lagi bersama saya Kesempatan kali ini kita akan menjelaskan tentang bagaimana ketika kita lupa email akun pervalpd yang kedua, bagaimana cara mereset password dan yang ketiga bagaimana cara mengganti email akun Perval PD kita. Oke, kita bahas yang pertama contoh ini laman Perval PD ketika kita lupa email katakanlah ini kita lupa email pada halaman Perval PD, maka cara yang bisa kita lakukan adalah kita masuk ke laman SDM Kemdikbud atau SDM Sdatinlah di sini seperti ini tampilannya. Nah, di sini kita harus bisa login karena tidak atau lupa email, maka kita bisa minta bantuan operator sekitar atau teman kita sama operator. Silakan login di sana. Setelah login, kita bisa pilih menu sebelah kanan instansi. Nanti, ah, ini instansi, lalu pilih satuan pendidikan. Oke, kita klik satuan pendidikan. Nah, seperti ini. Masukkan NPSN lembaga kita. Ketikkan atau dipaste setelah itu taruh kursor di luar kotak tadi lalu diklik. Nah, setelah diklik aplikasi akan membaca dan mengeluarkan identitas lembaga kita. Oke, seperti ini. Lembaga kita kita klik detail hijau ini nah, data lembaga kita sudah muncul lalu kita klik kembali kotak detailnya ini kita klik nah ini sudah kita dapatkan email yang tadi kita lupa jadi email yang berlaku atau masih hidup di akun pervalu pd adalah di sini. oke kita copy Nah, karena tadi kita lupa email dan sudah tahu emailnya mungkin saja kita lupa passwordnya oke untuk bahasan kedua yaitu kita harus mereset password bagaimana caranya dari laman SDM ini nanti kita logout atau keluar kita akan uh, kembali ke dashboard Sdm Kemdikbud seperti ini kita tutup. Nah kita cari menu lupa password Nah, di sini lupa password ini. Nah yang ini ya lupa password kita klik. Nah di sini masukkan email yang tadi kita copy atau yang kita dapatkan tadi. Setelah kita copy kita masukkan cap baca yang diinginkan atau yang muncul di di aplikasi atau di dashboard tadi ya setelah itu kita klik lah ini sudah ada email yang masuk ke uh, ke email kita lah ini kita coba kita refresh dulu sebentar baca lah di sini silakan dicari Nah, ini ada menu utama kita cari bisa juga di spam uh, kita cari dulu coba kita cek di spam oke ternyata spam juga tidak ada kita kembali reload dulu mungkin terkadang balasan email ini juga membutuhkan waktu beberapa saat menit Oke kita cari kembali di menu utama. Oh ya ini ternyata ada di menu update yang sisi kanan atau ketigalah di sini. Nah, ini no reply data. Ini kita klik. Nah, ini lupa password. Kita klik. Kita ambil datanya. Nah, di sini ada ini verifikasi berwarna biru kita klik. Nah, akan di uh, dilarikan ke tautan lain tautan barulah di sini kita masukkan password terbaru nah catatan passwordnya itu harus terdiri dari tiga kategori yaitu huruf besar kecil angka dan spesial karakter contoh tanda koma titik tanda seru dan lain-lainnya. Setelah sudah, kita kembali masukkan password konfirmasi. Lalu kita klik simpan. Oke, sudah tersimpan. Silakan bisa disimpan di uh, perangkatnya. Nah, setelah sudah tersimpan, kita coba login ke halaman Pervol PD. Kita masukkan email, lalu kita masukkan password yang baru saja tadi kita ubah lalu kita klik ya login, kita klik login nah, sudah masuk, artinya kita sudah bisa mengetahui akun pervalpd kita serta mereset passwordnya, dan sekarang berhasil seperti ini tampilan halaman atau laman perval pd kita nah untuk akun sdm tetap menggunakan email tadi, kita coba login menggunakan email tadi kita masukkan emailnya oke setelah itu masukkan password juga password yang terbaru tadi lalu kita klik login oke okay, lah halaman SDM pusdatin atau SDM kemdikbud kita bisa login Di sini ada profil nah di sini silahkan dilengkapi profilnya terus Berikutnya, nah ini semua bisa dilengkapi di sini juga berfungsi untuk mungkin saja ingin mengganti email terbaru, jadi menu-menu ini bisa digunakan. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.